Kepala dinas kesehatan daerah Kabupaten Kapuas selaku pembina upacara mengambil tempat. Baca siapa? Ladien seluruhnya. Penghormatan para pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Diaget Setia Tahun 2021 dan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 tanggal 12 Oktober tahun 2021. Siap dilaksanakan. Dilaksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Eh Bye. Selamat pagi. Selamat, pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua yang saya hormati. Ketua Kresaldi, dari eh, level senior tersedia, sobat SK puas, berasal dari parti, guru, pengejaran kesehatan, pengejaran penalti, semua anggota tersedia yang nanti pada hari ini. Kita dan yang terutama, yang saya banggakan, ketua kresaldi, yaitu orang tua kita, Bapak. hari ini kita mengucapkan terimakasih kepada menteri dalam hal alat yang telah memberikan kita kuasa terbatas pada hari ini sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sangat puas pada hari ini kita tanggal dua belas november adalah momen yaitu hari peringatan nasional yang ke lima dan juga bersamaan dengan pada tanggal 14 November yaitu Hari Kesehatan Diabetes eh, Sedunia yaitu pada tanggal 14 ini baru bulan yang sama kita patut bersyukur bahwa eh, hari kesehatan eh, yang ke 57 ini merupakan suaranya adalah logo daripada 57. Artinya bahwa 57 itu suatu kebersamaan gotong-goyong dan kolaborasi antara petugas, kebakatan dan masyarakat serta elemen lainnya dalam mengatasi atau fokus kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita perlu berjumpul bahwa e, Indonesia adalah yang mampu mengendalikan konflik sampai ini dengan baik di dunia sehingga pada hari ini setiap hari ini hari kemerdekaan nasional menunjukkan semangat kita tetap kita mendisegarkan bersama untuk awal evakuasi yang berikutnya tema dari kemerdekaan untuk awal evakuasi adalah sehat menjadi penyemangat kita pada untuk kita tetap seperti pada hari ini tetap mewaspadai protokol yang sangat kita utamakan untuk menjaga penyebaran dan penyemangan. Sedikit saya informasikan untuk protokol yang kita pada yang kedua adalah menerapkan tetapi bapak ibu. Kita pada kondisi yang tidak mengimpilakan, yaitu pada level 3. Kenapa penyakitannya? Karena kita dalam pencapaian vaksin sangat rendah Kurang dari 40 persen, sekarang ini 50 persen. Ini menjadi e, sebuah tanggung jawab kita bersama dan berangkat untuk menginformasikan Ayo kita bersama-sama melakukan e, vaksinasi. nanti 40% atau 50 itu dosis pertama, Sehingga itu yang harus kita jaga. Nah untuk tersedia, saya juga tanggal kepada Kepuas bahwa kita tingkat nasional, baik maka informasinya tingkat nasional Kepuas adalah yang paling efektif melaksanakan kegiatan daripada tersedia ini. Terima kasih, kita salutkan, selamat malam. Ya ada gangguan sedikit ya, Kita lanjutkan bapak uh, Untuk bersedia ini uh, Kita salah satu uh, Kegiatan yang sangat membanggakan kita dalam hal itu membangun kesehatan. Untuk kegiatan hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada tim kesehatan dan persediaan Mall yang telah menyiapkan uh, untuk kegiatan hari ini dengan lancar. Begitu juga kami uh, sudah tahu bahwa Hari ini, hari eh, kesehatan yaitu apa peringatan diabetes di dunia ini pada tahun 14, November nanti, banyak orang menyepelekan kalau yang diabetes begitu sini. Karena kalau yang pertama, terus orang orang tidak perlu memperhatikan. Tetapi kalau sudah masuk ke yang lebih tinggi nanti baru merasakan bahwa begitu, kalau peratnya, kalau sudah pernah, dia beda menipu siap parahnya. Sehingga itu akan mengganggu semua aktivitas kita dan menjadi beban kita. Untuk itu, kegiatan untuk mencegah seperti ini adalah merupakan kegiatan yang kami kenal yang dengan nama itu CERTI. Mungkin ada yang tahu ya, Tapi itu cek Dan e Itu rajin, e itu ininya asap rokok itu rajin beraktivitas yaitu dietnya, yaitu nah, itu dietnya itu istirahat yang cukup itu pola hidup kita itu sebenarnya mencegah daripada penyakit bukan hanya diabetes saja kalau kita lakukan itu semua oh, kan, rambu-rambu Bisa kita pasti bisa kita jaga mencegah lebih baik daripada mengobati itu yang kami sampaikan pada hari ini atas kita semua maka saya mengucapkan selamat hari kesehatan nasional yang ke-77 dan selamat hari kesehatan sedunia di Kabupaten Kapuas demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemotong-pemotong oleh Bumi Dan kepada Anggota Ketua Yogyakarta Kepada Ibu Nisani di ada kejadian <tuk tangan> Ya. <tuk tangan> Kamu Menyanyikan lagu Mars Persediaan